Nah teman-teman, tadi Bang Dima sudah memberikan untuk proses kredit pembelian mobil ini dengan DP 7 juta atau angsuran 4 jutaan. DP-nya sangat ringan sekali dan sangat terjangkau buat teman-teman semua, apalagi angsurannya tadi. Oke teman-teman, kembali lagi di channelnya Deroso Otomotif. Terima kasih yang sudah mampir dan menonton. Mohon bantu teman-teman untuk subscribe agar supaya channel ini bisa berkembang. Nah, kebetulan saat ini saya sedang berkunjung lagi ke dealernya Suzuki Cabang Dewi Sartika. Nah, di sini saya ditemani oleh salesman senior dan cukup kapal dalam menangani proses-proses kredit ataupun pembelian mobil. Nah, perkenalkan dengan... Abang Dimas. Dimas. Dimas. Nah, Bang Dimas ini hmm. sebagai salah satu tip di cabang Dewi Sartika. Oke. Bang Dimas, nah. minta izin. Nomor telepon abang kira-kira uh, berapa? Untuk nomor telepon saya itu di 08588 Lima enam puluh delapan delapan Nah, teman-teman bisa langsung call. Mm. Bang Dimas, Insya Allah, nomor teleponnya online bisa ditelepon ataupun bisa, bisa, di WA. bisa. Okay. Nah Bang Dimas kebetulan kita okay. di Susupi ini ingin memberikan informasi kepada teman-teman hmm. semua boleh, boleh. nah kita ingin merubah mindset teman-teman hmm. kenapa harus beli mobil baru Ya, okay. nah, silakan Bang Dimas kalau untuk beli mobil baru ya sekarang nggak usah memikirkan di dalam spare partnya okay. atau kondisi kondisi mesinnya karena yang namanya mobil baru itu semua masih baru masih segel masih aman masih rapi nah tentunya teranye ya nah, kita tinggal mikirin di bensinnya aja paling nah. karena. karena untuk uh, oli servis itu semuanya masih gratis selama tiga tahun atau 50.000 puluh untuk perawatan nggak terlalu signifikan nah, nah, perawatannya ringan-ringan ya ringan aja kita gimana cara ngerawat biar nih mobil tetap aman tetap betul. maksudnya berjalan dengan baik gitu betul. dalam kondisi luar ataupun kondisi dalam betul. Gitu dan tentunya untuk mobil baru biasanya hmm. dominan lebih hmm. di cover hmm. oleh asuransi all ya, betul sekali selalu diasuransikan nah teman teman insyaallah nggak bakalan rugi untuk memiliki mobil baru nah kita rubah mindsetnya hmm. nggak mahal beli mobil benar. baru nggak mahal oke silakan oke uh, pertama perkenalkan saya dimas bisa dipanggil di Mas Suzuki okay. saya berada di uh, Dewi Satika untuk alamat lengkapnya jalan Dewi Satika nomor 173 patokan okay. lebih enaknya itu setelah rumah sakit Budi Asih nah. di Dewi Satika Tawang ya Nah Bang Dimas abang kan kebetulan nih di Jakarta hmm. Timur pun hmm. apabila ada teman-teman hmm. di sini yang ingin membeli mobil di ya, Abang di hmm. sininya di Bogor hmm. masih bisa dilayani ya Bang ya? untuk Bogor itu kan sudah masuk plat F ya betul itu masih bisa saya cover masih bisa kita cover tuh nah, untuk plat A kayak Tangerang oke okay. kayak misal Karawang itu masih kita bisa cover intinya selama Jabodetabek masih bisa di cover Karawang E pun masih, masih Abang nah teman-teman kita kedapatan Salesman yang benar-benar antusias banget nih buat ngebantu teman-teman yang mau kredit beli mobil baru ataupun cash yes, beli mobil baru. Yeah. Oke okay, silahkan dilanjut lagi abang okay. Dimas. Uh, kita langsung ke unit ya. Oke okay, baik. Balik ke unit. Di sini belakang saya ini ada unit XL7 Alpha. XL7 XL Alpha. Alpha. Nah ini produk unggulan yang paling tertinggi apa menengah nih kalau untuk Alpay alpha ini produk tertingginya tertinggi tertinggi di kelas tertinggi di XL7, XL7 Oke okay. gitu. apa sih kelebihannya dari XL7 alpha ini Oke okay. dia ini yang paling utama udah smart mirror atau bisa ngerekam kejadian di depan gitu loh dia bisa ngerekam dia ada memorinya sebesar 16gb dia bisa ngerekam nah terus kelebihannya yang lainnya lebih sporty lah ya kayak okay. barat kata uh, lebih enak terlihat sporty, stylish dan Stylist lebih modern bahaya, ya modelnya tuh. Tuh. itu. Satu yang lebih penting, apa tuh? Unitnya ready enggak? Ready pasti. Ready, ya. ready. Kita banyak di sini Nah, Pro XL ya. Itu ada ready unitnya. Nah, teman-teman, 24 jam mobilnya ready. Langsung telepon Bang Dimas. Siap. Uh. Selagi saya nggak lagi tidur ya. Nah untuk harga cash lu banderol berapa bang kira-kira? kalau untuk alpha itu sekitar 280-an 280-an 280 ini masih ada cashback ya? ada dong pastinya, ada cashback ada, diskon juga pastinya ada oke, okay. perlu dibilang nggak kira-kira cashbacknya? nanti bisa kita langsung chat personal ke nah, saya aja. itu lebih enak dan lebih detail nanti saya jelaskan diskonnya bisa lebih gede, tapi bisik-bisik yeah. temen-temen gak usah khawatir, yeah. gak usah malu, langsung telepon bang dimas ya. dapat angka yang terbaik. signifikan terbaik terbaik ya oke okay. untuk pakai kreditnya kira-kira berapa bang dimas untuk tipe alpha ini untuk tipe alpha ini bisa di sekitar 15 jutaan 15 juta atau mau angsurannya di 4 jutaan 4, 4 jutaan bisa. itu hmm. bisa ya bisa bisa banget nah itu kira-kira dp15 juta masih bisa nego lagi enggak Bang masih bisa nego lagi, tapi dengan tanda kutip ya, Kita, uh, saya nih Dimas pengen ngecek dulu atau screening data si konsumennya dulu, Oke. Gitu. Kalau memang data itu bagus, mau DP kecil pun ringan pun itu pasti bisa. Bang Dimas, hmm. kalau kita, kita mau ngerogol kantong kita, hmm, cuman ada 7.000 kira-kira, hmm. masih bisa dibantu nggak bang? Kira -kira masih kira -kira bisa apa? dibantu. Nah, saya pasti bantu sampai approve. Sampai approve sampai ya teman-teman ya? ya. Uh, Luar biasa. Nah, teman-teman, tadi Bang Dimas sudah memberikan untuk proses kredit pembelian mobil ini dengan DP 7 juta atau angsuran 4 jutaan. DP-nya sangat ringan sekali dan sangat terjangkau buat teman-teman semua, apalagi angsurannya. teman. Nah, Bang Dimas, kira-kira apalagi benefit yang didapatkan dari konsumen apabila pembeli mobil abang selain dari DP 7 juta tersebut? Nah, itu yang penting kalau misalkan uh, pengen pembelian ke saya langsung ya oke okay. nanti bisa langsung hubungin ke WA saya saya bakal kasih bonus oke okay. ada bonus dari saya sendiri contoh salah satu mau ke nano cutting itu bisa nano cutting? nano cutting wow luar biasa mau saya kasih karpet kulit atau beratnya karpet blue dulu terus jok. karpet dasar bisa. maksudnya ya karpet dasar karpet atau sarung jok ya atau sarung okay. disesuaikan dengan Kenyamanan teman-teman, barangkali ya. Ya. ya, maunya nah. apa aja, hmm. tapi dengan nah. disesuaikan dengan budget bonus budget. tersebut. Iya, tinggal nah. pilih aja betul Kamuanya sekali. Iya, sama saya, saya kasih betul. Hmm. Nah, teman-teman, paling tidak, Bang Dimas ini bisa menservis, memberikan terbaik yang bisa diberikan buat teman-teman semua. Apalagi teman-teman yang mau ditunggu, benar, mobilnya sudah ready, prosesnya gampang, dibantu sama Bang Dimas, dan... Promonya murah banget ditambah lagi bonusnya gede banget yeah. buat Bang Dimas. Teman-teman ubah mindsetnya, budget itu relatif. Benar sekali. Budget itu relatif, tapi kenyamanan itu lebih penting, keamanan juga lebih penting. Paling gini aja ya, kalau untuk menyampaikan pesannya, ketika kita ingin mengambil mobil baru atau unit mobil baru, okay. itu kita harus lihat dulu spesifikasinya terus uh, fitur-fiturnya bisa bikin nyaman kita atau enggak bisa kita berkendara. Maka Maka dari itu untuk memilih di Suzuki okay. itu tepat sekali, tepat sekali kalau bagi saya. Nah. Cukup bagus ulasan dari Bang Dimas. Semoga mobil yang kita tawarkan bisa menjadi bahan rekomendasi buat teman-teman semua ya, di sini ya yang teman -teman menonton. Ya. Nah. Teman-teman Jangan malu, jangan sungkan langsung telepon Bang Dimas. Nomor teleponnya ada di sini ya. Oke, teman-teman berikut yang tadi kita telah sampaikan mohon maaf apabila ada kekurangan dari segi penyampaian maupun dari segi tampilan. Kami dari Derosa Auto dan Bang Dimas dari Suzuki Dewi Sartika. Hmm. Mohon undur diri, mohon maaf apabila kekurangan. Terima kasih sudah menonton.